Oh ya begini ya bro kalau nggak pernah main game sekalinya main game kalahan mulu kalahan mulu nggak pernah menang perasaan Saya mau nyobain lanjutin yang kemarin lah Masih level E cukup Level C kenapa kenapa Saya lanjutin FIFA Mobile Aduh ini oke okay, tahun tuh nih El Sport FIFA Mobile FIFA Mobile loading oh dia, main berapa MB? dua koma empat MB masih level ini terus. Karena ban apa kacau. Oke, okay, men. Klaim hadiah. Aduh, kandang enggak. Lanjut. Masa? Ini saya nambah-nambah levelnya, dasarnya mainnya keluhan terus. Tapi saya senang pakai MU loh betah pakai MU. Saya di game ini masih main MU lagi ya teman-teman, masih tetap main MU. Misi-misi, claim misi. dulu, main nambah-nambah poin lumayan, lumayan ini yang manajer, oke okay. yang one, by one. ini kalau nge langsung saya tutup soalnya HP saya udah nggak support oh saya udah di level 8 nih level 8 nih lumayan udah dapat biala 95,6 kak Kakak, kak traffic naik lah lumayan dikit cari lawan, oke okay. 95 600 kalau kalah kayaknya apa? Keambil poin saya. Oke, saya lawan dari Chelsea. Wah, ini kalau saya kalah kebangetan. Dia baru poinnya baru 51.800, saya sudah 95. Oke. Jangan sampai kalah. Ayo, Manchester United Sambut di Repsol, Baskoro Ahmad Itu nama saya, ya, teman-teman Oke okay. Waduh oh, kupon saya yang putih ya Marriott Come on, Marriott Oke okay. No, no, no Marriott, anju ah. Gimana sih ini? Aduh, jangan saya mengelak lah Susah, woi! Wow, wow! Gak offset, woi! Woi, woi! saya woi! Woi, woi! Woi, woi! saya woi! Woi, woi! Woi, ribu, lawannya woi! Emang M.U kadang gini tuh gimana ya? Celcian, aduh. Aduh, aduh, glek, men. Ini kalau kalah langsung, aduh. tutup, woi. Satu sama. Ini jangan sampai kalah, kalau kalah close. malam <laughs> malu udah level 8, poinnya udah mau cepet. Masa kalah? Jangan lego. Like Come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. Come on, roll. Come on, roll. malu-malu ini -malu. okelah okay 39 tuh, uh, uh. uh, udah menit 45 lagi setengah main dulu uh, ah.. Uh, uh, pernah lagi bawah pertama saya kalah 1 2, 2 1, 1 2, oke okay. di comrade recently oke okay. haji Halo saya. Oi. Yes. Send. Come on bro. What? Do you know any team? <laughs> Bisa bertahan sih. Ya Allah, MU. Ya Allah. Ini nih Osimhen. Oh Osimhen, man, oh shit, man. man. 3-1 Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Dapat barang sih dia dia sih. tapi menitnya udah sedikit, waktunya udah memin, waktunya udah mepet, waduh 87 men, besar ngapain, kemudi, di, di, waktunya habis di.